Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bunda Tiara, di channel YouTube Blind Project. Oke, okay, hari ini saya mau bikin donat. Ya, donat ini bisa di topping uh, aneka macam topping, sesuai selera. Tapi untuk kali ini, saya mau bikin donat salju, ya ini bahannya langsung aja ya ini saya pakai tepung cakra atau protein tinggi bisa merek apa aja yang penting tepungnya protein tinggi ya kemudian ini saya pakai gula pasir, telur ini ada susu full cream ada pengempuk atau bread in untuk adonan roti ya kemudian ini ada mauripan mentega sedikit garam dan air es oke langsung aja nggak perlu lama-lama kita langsung bagaimana cara pembuatannya ya kita sisihkan dulu jangan lupa siapkan tempatnya kemudian masukkan nya 1 kg tepung Cakra kemudian gula pasir di sini saya pakai 10 sendok ya karena ini nantikan kita untuk donat kan nanti digoreng Jadi kalau kita terlalu manis Atau nanya Nanti untuk penggorengannya nanti hasilnya Jadi apa ya Coklat, coklat banget ya nggak cantik Jadi kita pakai 10 sendok aja 10 sendok seperti ini ya Satu Dua Tiga Empat Udah, bungkus dulu, iket dulu, ya. dulu. Ikat dulu hingga enggak tumpah. Setelah itu kita masukkan pernipan atau mauripan Ini saya beli los. Jadi bungkusnya kayak gini. Ini kita pakai 2 sendok makan peres ya tak ikat lagi biar nggak apa namanya udaranya masuk ke sini biar nggak rusak. mau ditanya? kita sisihkan. setelah itu kita masukkan susu full cream. ini juga saya beli los, ini beli seperempat kemarin kalau punya susu denko yang bubuk itu bisa pakai itu ini saya pakai 2 sendok full ya satu dua lebih ekonomis kalau kita beli yang los ya setelah itu masukkan bread improver atau pengembang untuk adonan roti Saya pakai satu sendok peres, enggak sampai munjung ya, peres ya. Oke, kita sisihkan lagi. Setelah itu, kita masukkan telur pakai dua butir telur. Boleh pakai kuningnya saja, atau pakai semuanya ya? Oke, jangan lupa diberi sedikit garam biar rasanya gurih. Setengah sendok makan ya. Setelah itu, masukkan mentega Ini saya pakai mentega simas Boleh pakai mentega apa aja Ini saya gunakan sebanyak 3 sendok makan Satu Ini juga saya beli los Jadi ekonomis Dua Oke, jadi ini semua bahan sudah masuk. Setelah itu, nanti kita campur dulu ya. Ini semua bahannya, ini kita campur, kita aduk jadi satu. Nanti kalau sudah tercampur, baru nanti kita pakai adonnya, pakai air es Jadi ini sudah dikasih es batu ya, sudah dingin ya. Uh, ini sekarang sudah tercampur semua ya, bahannya udah masuk setelah itu kita campur dulu sudah cuci tangan ya ini semua bahan kita campur ini kenapa saya pakai tangan dulu ya soalnya pakai hand mixer ini untuk mengatasi supaya tidak berat untuk mixernya jadi kita ulen dulu kita campur dulu ini bahan tepungnya kalau nanti sudah tercampur rata semua untuk menjadi kalisnya baru kita pakai mixer rata semuanya, mari kita mixer ya bismillahirrahmanirrahim Udah hampir kalis ya, udah kalis ya. Jadi ini Nggak lengket ya, Kalau mau enggak lengket. Kalau udah kalis ini nanti kita istirahatkan, Nggak lama lama masukin menit gitu aja. Ini udah ya. Hai, tuh gede. ini enggak, enggak lengket. Kalau udah, okay, hai, cukup oke okay, matikan setelah itu kita istirahatkan jangan lupa uh, ditutup sama serbet pakai serbet atau plastik atau apa ya yang bersih ya kita istirahatkan sebentar 10 menit aja setelah itu nanti kita bentuk oke okay oke ini sudah sekitar 10 menit ya jadi ini sudah waktunya kita bentuk Sisihkan dulu ini oke ini jadi nanti adonannya seperti ini nah, jadi nggak lengket ya di tangan ya sudah cuci tangan sudah bersih kemudian kita bentuk ini adonannya kalau punya timbangan boleh pakai timbangan ini karena nggak ada ya jadi kita kira-kira saja kita potong-potong dulu nanti biar enak ya Caranya seperti ini kita tabur dengan tepungnya dulu biar nggak lengket Kemudian diputar-putar seperti ini. tadi tekan-tekan ya. Biar agak pipih, tapi jangan terlalu pipih. Nah, seperti ini. Lakukan sampai adonannya habis. diputar lakukan sampai semua atonannya habis ya uh, ini udah selesai semua ya, sudah selesai dibentuk dan ini juga sudah saya diamkan selama 10 menit, sampai 15 menit jadi ini nanti tinggal di di kasih lubang ini tadi proses yang terakhir kita balik aja ya jadi, biar balance tadi yang pertama, kan yang di bawah. Jadi, yang ini dibulatkan terlebih di dahulu. Oke, okay. sudah cuci tangan. Ini pembulatan yang pertama. Jadi, ini nanti apa namanya, tiru bagi yang pertama, ya. Ini sudah ngembang, ya. Jadi, enggak perlu nunggu lama lagi untuk digoreng. Jadi, ini selesai semua dilubangi. Setelah itu, lanjut proses goreng. Satu kilo tepung ini jadi berapa ya ini satu lengser isinya 16, 16, 16, 32 yang bawah ini juga 16 lebih satu tuppits, 16, 32 sekitar 49. Jadi satu kilo tepung bisa jadi 49 donat. Ini nggak pakai timbangan ya, jadi dikira-kira aja kalau mau ditimbang monggo nanti hasilnya juga kalau adonannya sedikit gram-gramnya hasilnya juga lebih banyak oke okay, kita lubang sampai habis ini udah siap ya untuk digoreng nah ini kalau nah, itu udah siap goreng, oke okay, mari kita goreng, seng-seng ya. oke okay, kita masukkan secukupnya ya, karena wajahnya kecil jadi tiga aja dulu kita lihat. apinya kecil ya apinya, apinya yang paling kecil Tuh, kalau ada lebih kayak gitu diusap ya tetap bulat donatnya. Untuk menggoreng donat nggak nggak boleh dibolak balik ya. Jadi sekali nyemplung itu kita tunggu sampai kuning baru nanti dibalik. Oke coba kita lihat sisi bawahnya ya udah cukup. Kalau so, sekiranya apinya kepanasan nanti bisa dimatikan dulu ya. Donatnya biar cantik. Jadi untuk menggoreng donat itu hanya sekali balik saja biar white ringnya itu kelihatan cantik. So, seperti itu, putih-putih itu cantik kan? Oke, jadi seperti itu ya. Kita goreng semua donatnya sampai habis. hasilnya ya jadi ini hasil setelah digoreng donatnya mantul. Wow, wow, mantul mantul sekali ini oke jadi karena saya bikin donat salju sekarang uh, kita mau menoping donatnya oke kita topping donatnya pertama siapkan kantong kresek ya buat masukin uh, gula saljunya Oke setelah itu masukkan donatnya ke dalam kantong ini Oke. Setelah itu kita kocok Jadi untuk lebih simpelnya dimasukkan ke kantong resek seperti ini Jadi enak buat apa ya untuk mencampurkan antara donat sama sembasa ujinya. Oke setelah itu kita e, taruh di sini ya. Ini satu porsi saya isi 5 pils donat itu saya Uh, bandrol harga Rp 10 ribu saja Oops, jadi seperti ini hasilnya donat salju oke, ya. oke sudah selesai dan ini saya harga Rp 10 untuk satu porsi donatnya satu popnya oke silahkan dicoba ibu-ibu resep dari saya jangan lupa subscribe komen dan share ke teman-teman yang lainnya ya terima kasih assalamualaikum